Halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen Oke guys kali ini aku mau Coba kirim uang lewat Family Mart. kan sebelumnya aku udah Kirim uang lewat Seven eleven Ya seperti apa Jadi pasti caranya nggak jauh beda Cuma mesinnya aja ya yang beda Oke guys ikuti terus Oke, seperti video sebelumnya, kita langsung masuk ke tanda bukti pengiriman. Jangan lupa kita cek kembali untuk nama penerima, nomornya, jumlah pengiriman, nongkos kirim semuanya kita harus cek. Di sini juga ada beberapa minimarket yang dituju untuk melakukan pembayaran, dan juga ada waktunya ya. Di sini waktunya yaitu selama tiga jam. Jadi kalau lebih dari itu masa berlaku kodenya itu sudah nggak berlaku lagi jangan lupa untuk cek kembali sesuai datanya agar kita tidak salah ya dan untuk cara pembayarannya kita klik cara pembayaran ke minimarket nah kali ini aku mau coba cara pembayaran lewat family Mart. kita bisa ikuti langkah-langkahnya ya dari nomor 1 sampai terakhir Di sini kita tinggal lihat aja gambarnya jadi tidak perlu kita kasih tahu ke kasir kita insya Allah juga pasti bisa ya melakukannya sendiri Oke, okay, jika kita sudah tahu cara-caranya dari langkah satu ke langkah 7, kita balik lagi ke menu sebelumnya ya. Kita kembali cek ulang apakah semuanya sudah benar. Kalau sudah, kita klik close ya. Dan kita lihat riwayat transaksinya di sini masih menunggu pembayaran. Oke. Okay kalau sudah seperti ini kita bisa langsung bayar ke kasirnya dalam jangka waktu 3 jam itu kita masih bisa untuk memproses ya transaksi tersebut nah guys nanti kalau sudah terkirim nanti bakalan ada tulisan ini proses kirim sudah selesai dan jika uangnya sudah berhasil nanti akan ada tulisan berhasil ya di transaksi kita sebelumnya Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat. Yuk kita sekarang kunjungi langsung FamilyMartnya. Oke okay guys. Halo, sekarang aku sudah berada di FamilyMart ini adalah mesin iPhone yang membantu kita memudahkan dalam bertransaksi apapun untuk mengirimkan uang, membeli barang atau ini. untuk pembayaran lainnya seperti ini ya. Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya kasih tahu lewat aplikasi yang ada di HP ini cara-caranya guys dari langkah pertama sampai yang terakhir yang pertama kita klik ini ya, yang kedua ada gambar uang, coba kita klik yang gambar uang kemudian akan muncul seperti ini, jangan lupa kita checklist lalu kita klik yang ada di kolom biru ya, jangan lupa kita checklist dulu, baru kita klik yang ada warna biru ini kemudian kita masukkan 14 digit kode pin yang sudah ada di aplikasi indeks itu guys jangan sampai salah ya, kita harus benar-benar detail, kemudian kita klik warna biru dan kita cek kembali kita kembali klik yang sebelah kanan ya, oke okay, kita tunggu, kita baca ya jangan sampai salah, pengirim, penerima jumlahnya semuanya lalu kita kembali klik yang sebelah kanan Nah, setelah itu udah selesai, guys. Kita tinggal tunggu setruknya keluar. Oke, sangat mudah kan caranya? Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil setruknya, kemudian kita langsung bayar ke kasirnya semoga informasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang pertama kali baru mau mencoba mengirim uang sendiri dan download aplikasi untuk pengiriman uang sebenarnya banyak sekali ya untuk aplikasi pengiriman uang dan untuk cara pengirimannya seperti ini pasti nggak bakalan jauh beda oke guys sekarang kita langsung ke tempat kasir untuk membayar bye bye Okay. Okay. Okay, <laughs> Alhamdulillah untuk proses transaksi sudah selesai Tinggal tunggu kabar dari keluarga Kalau uangnya sudah masuk Terima kasih semuanya